Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mister Cabe. Cabenya segar dan pedas. Nah, ini adalah channel pertama saya, ya video channel saya yang pertama. Jadi, saya belum kita lanjutkan, saya minta bantuannya untuk di-subscribe dan di di pencet tombol loncengnya Ya Karena kita akan Sharing tentang Cara-cara bercocok tanam Di lahan yang sempit Di lahan rumah sendiri Ya Tapi hasilnya bisa maksimal Dan tidak perlu belanja ke pasar Ya Nah teman-teman uh, Ini Ini Kebun kecil saya ya belum maksimal Sekarang saya lagi olah dan Kita akan sama-sama mengikuti perkembangan Bagaimana cara saya mengolah Kebun saya ini ya Dan Kita-kita yang ada di rumah juga bisa Mengikuti ya Jadi banyak temuan-temuan Yang saya uh, Dapatkan selama bercocok tanam Di samping rumah sendiri ya Di antaranya Uh, penemuan bercocok tanam di uh, pot yang dari botol bekas air mineral, terus penemuan cara uh, menanam tomat supaya rimbun, terus uh, uh, penemuan tentang pupuk ya, pupuk alami ya. Jadi, kita bercocok tanam di samping rumah ini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia ya jadi kita semuanya menggunakan barang-barang uh, ya bahan-bahan yang ada di sekitar dapur dan di sekitar rumah ya nah uh, di channel pertama ini saya akan sharing tentang uh, bagaimana ya uh, penemuan saya untuk uh, menanam tomat supaya rimbun Sehat, tahan penyakit, dan berbuah banyak. Ya, bagaimana kelanjutannya? Kita simak videonya bersama. yang hidup di pembibitan ya. Ini tomat yang hidup di pembibitan. <tuh> Buahnya lebat, batangnya besar besar. Ya. Ini pangkalnya di bawah. Ayo nah, ya. kita shoot. Nah, ini. Nah, bisa dilihat. Ini satu pohon ya? Nah ini pohon tomat satu pohon ya. Ini yang dari pembibitan. Ya. Ini kita shoot batangnya. Besar ya, memanjang. Ini bawa memanjang batangnya. Ya. ini. Batangnya memanjang sampai ke sini ya. Dan cabangnya banyak. Rimbun, dan buahnya juga banyak dan juga sehat. Ini tanpa pestisida, ya, sama sekali baik alami maupun kimia. Pun kimia, nah, sedangkan ini yang kita tanam, ya, tanamannya seperti ini. Tanamannya seperti ini. <tuh> makanya saya berpikir bahwa karena ini lebih subur berarti kita harus mengikuti pola hidupnya yang ini nih yang paling subur ini yang satu pohon ini pahal dari pembibitan ya rupanya dulu waktu kita ambil bibit ya dia tumbang pohon satu ini tumbang ya Akhirnya dia melintang dan batangnya menyentuh tanah sehingga keluar akar-akar dan mungkin itu yang membantu memberikan nutrisi pada setiap percabangannya sehingga cabangnya menjadi rimbun dan sehat, berbuah, ya tidak terserang hama dan penyakit. Tidak seperti ini yang kita tanam, yang kita pelihara baik-baik ini, ini malah kerdil ya, dan gampang terserang. Hama, ya. Maka, saya putuskan untuk mengikuti ini. Saya sengaja tumbangkan, ya. Ya, kita sengaja tumbangkan ini, ya. Ini akan kita lihat hasilnya, ya. Ya, saya sengaja tumbangkan seperti ini, ya. Saya sengaja tumbangkan seperti ini, ya. Baru kita ganjal seperti ini, nah kita akan lihat <tuh> nanti bagaimana hasilnya dan <tuh> uh, perlakuan ini sudah saya lakukan di pohon tomat yang lain yang sudah saya tanam ya nah ini kita lihat ya seperti ini, ya saya potong pucuk dulu, baru saya enteng ujungnya, ya timpa ujungnya supaya bisa rapat ke tanah ya, nah nah yang lainnya seperti ini dia tumbuh menjadi lebih subur ya iya ini pohon tomatnya tumbuh lebih subur ya ini ini juga ini jadi cabang-cabangnya itu tidak saya potong ya biarkan rimbun tapi dia menyentuh tanah ya ini saya potong pucuk dulu baru saya nih Ya, turun turung uh. supaya di akar eh, batangnya menyentuh tanah. Dan uh, apa yang kita praktikkan ini, eksperimenkan ini sepertinya berhasil ya. Ini cabang-cabangnya tumbuh subur, daunnya juga sehat, ya. Nah, kalau sehat seperti ini biasanya kuat terhadap hama dan penyakit. Ya. Ya, ini bisa diuji coba di rumah, ya, teman-teman semuanya. Oke, nah sekarang kita akan coba panen tomatnya, ya. Ah, pohon ya satu pohon saja sudah cukup untuk bikin sambal hmm, Aduh pecah enggak uh. apa-apa pecah juga masih bagus ah ini sudah pecah dibuang aja biar tumbuh lagi Oke, okay. kita panen yang masaknya aja ya. Hmm, nggak ada lagi, masih ada nih. Lihat kebungku. Penuh dengan sayur Ada yang merah Dan ada yang kuning Setiap hari Kusiram semua Nah inilah Hasil Tomat kita ya Baru satu batang Ya, Ini yang Lainnya kita ambil juga sekalian Asik, panen tomat di kebun sendiri asik.